Adrian nih, udah nggak mau Oh, Pan, jerguah dia. Ya. Anjong Pan. Anjong. Eh, halo Koler. Halo Sayang. Ih tidak. Sayang kamu lagi sendiri ya Sayang. Takut guys. puluh lo hati-hati? Ah itu Daniel sih yang telepati itu, eh, bukan oh. dia nya. Oh, akhirnya udah tahu guys. artinya. Oh itu kan koler oh, sama kaura iya, iya. kan nggak tahu artinya ya. Oh ya iya, kan? iya kan ceritanya gue enggak tahu ini ya. Oh ya lupa gue ya udahlah. lah kan berarti udah tahu ya sekarang ya. Oh rune itu siapa rune? Rune nggak tahu. Dah. The... Ya rune rune. Siapaan, siapa rune? Ma'e. Oh. Siapa nih rune rune? Oh. Ma'e. Oh, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Oh oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, aja oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, muring Eh, aku Duh ini guys, pure slot, pure slot. Tuh, ngik, ngik, ngik. Iya, tuh Dapak. udah punya Dapak. gua. Lu Pan kasih oh, gua skin skin murah gini, guys. Hah, oh. widih, koler wow. koleksi skin kah? Koler, eh, ah, gua harus beli sih. Ini nya gua harus beli nih. Kalau, kalau enggak bahaya, guys ya dibilang gak indo pride nanti. Tuh, udah, gua beli tuh onik sama RRQ Wih onig onig onik. Tapi navi juga sih. Gua harus beli stiker navi juga soalnya ada lemon di navi. Wih, Koller udah enggak legend kah? Udah mitik? Sama mitik yang aku ya guys ya? Kau ah, penting kali ya, emang mitik sama legend itu. Koller udah ganti nama juga guys dari Vegeta, Anjas dari Marsya sekarang. Tukul tukul tukul tukul, tukul, tukul tukul tukul tukul. Lihat deh, lihat deh foto gue lagi di pantai tuh. Oh, ah, coba lihat. <laughs> Widi, loku kayak kayak bukan koler ya? Oh ada, iya, ada rambutnya. Gue lagi di pantai. Hah? Ini kaura? Ini kaura? Eng, enggak, gimana aura? Aura itu bedalah Ini Ini kaura gak sih guys? Kaura bukan sih? Tidak beda, beda. Itu bukan aura itu. Ini kaura, koler. Gue nunggu charger gua loh Gua nih punya eh. device di Facebook, di maling lu sama orang. Bentar ya, eh, kocok dah. Ini kan bukan di pantai. Koler ini Bentar di ya? kolam renang hehehe. Oh, <laughs> iya, deh, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. itu iya. Gitu. itu kan ini. di iya. Iya, iya. di iya. Iya, iya. di iya. Iya, iya itu green screen ga sih? pale lu green screen ngapain? kali. itu kok di kolam renang itu guys bukan di pantai. lu yang lemot biar eh ini ini dia di bawah di pantai di kolam renang dia bilangnya itu dia itu foto kak Aura, kak Aura. ini ada yang berat. Mm -hmm. Oh, lagi live, Pan? Iya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Iya. Yeah. Mm -hmm. Skin Prime. Eh, Skin Prime itu yang mana ya, by the way? ya Ada yang tahu nggak Skin Prime? Opa, oh, aku aku, Wes. Skin Prime Roger. Prime oh. Roger. oh, Optimus Prime. Ini. Optimus Prep, hmm. Johnson <tuk> bukan Roger. <tuk> <tuk> eh, eh, uh, yang mana, eh, eh. ini, ini ya. Oh ini pelik. Oh. Ingin Optimus Prep. R oh, siapa tuh? Tujuh Terus gue belinya gimana? Oh, belinya? belinya gimana? Ada kan, guys? skin Optimus, eh, Optimus Prime guys, Banyak banget diamondnya, 14.000 belas ribu diamond. Hah? Enggak, gua pelit orangnya. <laughs> <laughs> <laughs> enggak, enggak. Ini aja, guys. Dah, kita start ya. Baik, eh, baik. Kita bang, biar bang, Pior! bang, bang biar oh, iya. ya, yang panggil Baik, cuman baik baikku oke oke kalau ya, bang itu, okay, start ya sayang ah bukan Malah mana, lu. bukan bang pior sayang cuma Marsha tidak lari guys lari ada wibu oh. ah lu yang wibu aku <laughs> eh maipan juga wibu lu yang wibu panu juga wibu kan enggak itu kaos jaket yang lu beliin ke gua apa ya, jaket itu yang gabet cewek-cewek mukanya itu wibu Nah, lu wibu tahu, Ngelan Ben Roger Eh, Roger lagi OP ya? Eh, oh ya koler start aja koler Eh, bentar Eh, kaget gua Segini doang skin Roger Eh, kan koler baru, baru beli skin Roger Terus di band dia nggak bisa makin dong, guys. Lagi oh. OP ya Roger ya? Roger itu sak munur gone. Apa Pak? Oh, kan? no, Asu eh. Asu, asu. Hmm, murah banget kayaknya. Eh, itu skin apa, Cok? Gratisan gitu? Hah. Hmm. Ah. Oh. Color call muntun dia ya, call muntun. Hah? Muntun ya didapat skin gratis. Oh, gua bukan sayuran. Eh, kok KOL? <laughs> KOL? Oh. KOL? Ya. <laughs> bukan bukan KOL. Mahal, Mister, kalau mau langsung 25. Oh, ya anaknya. Oh, bu <susuk> bu eh, bukan itu. KOL tuh kayak endorse dari Muntun gitu dapat skin gratis. Coba. gak di bocok cate, sapa deh sama Vior. Singkatan KOL itu apa yang maksud Vior? ah uh, uh, apa guys apa guys jawab aku nggak tahu itu gimana kayak itu loh Magus. apa ya apa pan K O L pan apa sayur ya ampun bukan bukan sayur kokol tuh kayak itu uh, influencer muntun nah oh, oh iya, ya yang ada di soma itu kan nggak nyambung aja capek guys ngomong sama orang lemot kamu jangan tahu. gitu dong, kamu jangan gitu dong sayang. Omelet, <laughs> lari, lari. Ben Roger, hati, jangan gusian ya. Nanti di Blazing Duet gua. Blazing Duet. Oh ya, oh guys, aku tuh baru tahu ultinya Clouder namanya Blazing Duet. Anja, serumu angin nih. Ranku paling kecil. Eh enak kasih buat Fanny, nggak tahu. Kayaknya gak enak enggak bisa, katakan Nggak dengan usah. indah. Nah, nah, -na -na -na -na, hatiku hampa. Aho, anjas yang ajak DC Rune Ayo lah lawannya poke-poke dong. Ya, bagus Rune dong. Koler kan mau review skin Loh. Biar, biar bagus. Oh, gue yun nangis. Oh, pusing nangis. Ya kan, Mark all ass. Read anjas. Wuih, apa needs wuih. Apa nih? Patch Wih. baru guys. Patch baru. Kayak ngerti aja. Bacain dong. Profetes. Kita... Profetes of the night Valentina. Uh -huh. Ada ini gak usah lah ya. florin oh, florin Hero adjustment. florin naik. Oke okay, catat. Oh, Aurora oh, naik. Oh, Aurora. Aurora. Aurora. Roger. Roger. Roger. Naik. Oh, iya. Freya okay. naik. Martis naik. betrix Kadita. Harley. Yang turun apa? atan ya. Tebak. Apa ya? Udah, Rune-rune oh, udah di JC uh, cuman kayaknya uh, introvert aja uh, ya, introvert. Halo Kakak <tuk> introvert. Aku juga introvert aku. Oh, introvert banget. Halo. Halo Kak. Halo. Oh, lucu oh. banget. Masih kecil ya Katu. dia ya. Yang... <tuk> <tuk> Umur berapa? Huh. soalnya banget ya. Umur berapa Rune? biar. <SILENGALAN> <SILENGALAN> <Yui, soalnya Arune. SILENGALAN> Aku, Aku... mulut. Oh, ya gitu. <SILENGALAN> umur berapa Rune? Nggak. Umurku udah tua Oh Ah bohong ya Jam coi Itu udah mudah Gagal konten caller Hihihi Asus Oh gak upload ya Kenapa? Aku silver Oh caller <tuk> MVP loh Berarti udah niat enggak banget apa. Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa Emang Pihar kayak gitu Gior sering <tuk> Apa? <tuk> gak Infit, titip, in katanya wangi Roomku bau, tolong, ternyata kul tolong. kul cool, ironya kul Spa saya, okay, kesal okay. saya. Aku pakai SS, SS, SS, apa SS, eh eh main oh, main oh, oh, jadi oh, mau main SS, SS, oh SS, oh jadi SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, tahu, cow. Gak tahu ini ceweknya main pant. Huh? Bukan. Bukan. Oh, Bu. Buka. Anak ae. Lawur. Lambemu. Piuar gua. Oh, ah, Eruna tuh yang cantik itu kan? Iya, yang cantik itulah. Hmm. Ya rambutnya hitam ya? Iya. Mmm, dede lucu e -E ya. Lepot banget guys, ya, suaranya. Heeh. Enggak kayak suaraku guys, ya kan? aku jadi iri, insecure, insecure anjas, dede, dede dede dede pior dede dede dede aku udah umur dua puluh dua, ben ini lagi di dua belas, di belas, dua belas, dua belas, Ben belas, dua aurora guys sakit ya kan